Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini kita bisa bincang santai dengan Ikhwan Salah satu seorang Ikhwan Yang dulu terkenal dengan Maaf ya sebutan pangkernya dan di sini tidak mengulas lebih dalam hanya ingin tahu bagaimana kisah hijrahnya seorang pangker yang dulu sering di yang dulu sering mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kini beliau telah hadir dan selalu ada di majelis ilmu. Bahkan saya sendiri ikut iri dengan beliau untuk selanjutnya mohon bagaimana kisah hijrahnya Anda dari seorang pangker menuju jalan Allah ini. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, <tuh> <tuh> ini sebenarnya malu saya cerita ini, ini kisah yang kelam kalau lah ya. ya, tapi e, untuk yang menonton ini, e, ini hanya sekedar sharing, bukan maksud untuk menjelekan suatu ormas, kelompok atau siapa-siapapun, ini hanya sekedar sharing bila ada baiknya silakan digunakan ada jeleknya silakan ditinggalkan kalau ada salah ya kami tolong di apa namanya kasih tahu dikasih tahu diingatkan Sampai lewat dikenakan. kolom komentar ya. <tuh> awalnya begini sebenarnya kalau dibilang pangsi ya memang betul ya dulunya juga saya di jalanan sering sana kemari jalanan ngamen ketemu anak-anak yang se satu organisasi satu kelompok main-main sana main sini ya yes, nggak ada enggak ada istilahnya susah nggak ada di Jadi dunia untuk bang hanya untuk kesenangan iya betul lari sana contoh ada konser Anu ke Malang ya kita sama-sama jalan ke Malang sana naik apalah pokoknya naik truk lah jalan lah semua sampai seperti itu, iya. <tuh> nah, itu awalnya dulu saya, sekitar tahun 2009 itu mulai mengenal ya, waktu itu bumi bangun, boomingnya film bangun Love disitu saya mulai tergiur dengan uh, setelah nonton filmnya tergiur dengan apa namanya penampilannya terus pemikirannya kok bebas enggak mau diatur kayak enak gitu loh oh, gitu. iya jadi tergiurnya karena merasa bebas dari iya, betul, semua betul. aturan iya gitu. sampai aturan Allah pun waktu itu saya nggak mau ikut contoh sholat sudah saya tinggalkan puasa enggak pernah pokoknya saya ingin bebas bebas, bebas, bas pokoknya bebas itu awalnya saya mengikuti ini apa pang <tuh> Terus waktu itu juga kan saya sambil bekerja juga jadi enggak enggak 100% saya hidup di jalanan Oh jadi sambil bekerja ya soalnya kan identiknya identiknya di masyarakat kalau hmm. anak peng itu kan sukanya males-malesan Iya betul identiknya maaf ya tidak tidak kita tidak menghukumi cuma identiknya kebanyakan masyarakat itu bilangnya hmm. seperti itu Iya. Tapi ternyata juga ada yang giat bekerja. Iya, betul. Ya, saya dulu kan waktu itu kan bertemu dengan teman-teman street pang. Kalau di dunia pang itu ada namanya street pang. Nah, dia street hidupnya punk. di jalanan, terus eh, dia makan sambil apa? Dari mengamen segala macam itu sumber-sumber untuk makan, untuk istilah hidupnya lah. Gitu. Padahal istilahnya, walaupun tidak melakukan seperti itu uang pun sudah ada sebenarnya. sebetulnya ada kan rata-rata waktu itu di pang itu kan kalau saya dulu ya kalau ya, sekarang saya enggak tahu Allah. kalau dulu saya curhat sama teman-teman di jalanan itu rata-rata banyak yang broken home oh, broken. jadi larinya ke jalanan Allah. ketemu teman enak diajak minum diajak anu enak gitu loh jadi kebebasan itu tercurahkan di apa di jalanan itu Allah ini singkat saja nggak usah ya, ya. bahas masa lalu yang ya, <laughs> kelam ini bukan untuk membahas masa lalu cuman ya, ya, ya. supaya menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya ya. di channel ponosalam mengaji ya, ya, benar. jadi kisah hijrah Anda kalau menurut saya itu sangat bertahap penuh liku-liku dari seperti hidupnya eh, maaf di jalanan dan saya pernah sempat pertama kali ketemu anda anda jualan mie ayam iya betul-betul dan itu pun di suatu kampung kan iya betul-betul saya, saya disitu saya kaget ini anak pakaiannya seperti <laughs> anak pang tapi kok bekerja <laughs> saya kaget disitu ya, ya, saya kaget ya, ya. Hmm. ternyata ngobrol-ngobrol tetangga sendiri <laughs> dan saya tidak tahu selama ini kalau ya, kita ya, bertetangga ya. Ya, <laughs> ya Alhamdulillah juga temu sampean ya mungkin dari situlah Allah memberikan hidayah pada saya ya inilah orangnya yang insya Allah hidayah itu hanya Allah bukan kita mulai perantara beliau ini saya ya waktu itu sebenarnya saya diajak sholat sama teman saya ini diajak sholat tapi waktu itu memang saya udah jiwa jiwa berontak saya udah teguh ah kalau bahasa Jawanya, wis sholat sholat" "Aku gak sholat, Yoga, Wobo" itu bahasa Jawanya. Kalau ini ya, sampean kalau mau sholat sholat aja. Tapi beliau ini, loh, enggak, enggak, enggak, enggak putus asa selalu waktu sholat. Allah, wabarakatuh, wabarakatuh, ya. ayo tinggal sholat dulu. Ayo tinggal sholat dulu. Sampai suatu saat itu pun saya mau diajak sholat. Itu pun karena terpaksa karena ah enggak enak diajak terus kok enggak mau sekali-sekali lah ikutlah tapi dari situ belum belum ada terketuk hati untuk niat untuk berubah untuk sholat itu enggak ada sama sekali terus pas Alhamdulillah waktu itu uh, di dusun anu ya Mendiro, ya Mendiro. ya kalau di Wonosalam itu Pol oh, pucuk kampung paling pucuk kaki gunung. Dah waktu itu ya sama teman saya ini sama-sama eh, kalau di sini bahasanya pasar kaget bikin keramaian keramaian waktu sore gitulah. Lepas di Mendiro itu nggak tahu ini memang jalannya untuk saya berubah atau gimana saya juga enggak berani bilang tapi waktu itu kejadiannya pas selesai maghrib waktu itu Alhamdulillah waktu itu masih sholat ya habis maghrib waktu hujan deras ya Oh ya ingat-ingat ya, ya. oh, habis sholat maghrib dagangan semua digelar pas di situ Masya Allah lampu mati hujan campur petir campur angin ya Allah itu gelap gulita di posisi kaki gunung Ya Allah dan ini kan ada sekitaran 4 5 teman ini ngobrol ya termasuk teman saya ini. Waktu itu seingat saya dan se sampai sekarang itu masih saya ingat itu. Itu awal saya hati saya mulai terketuk ya di situ. Teman-teman ini pada bahas kiamat. Awalnya saya cuek. Ah enggak mungkin ah enggak mungkin. Itu awalnya. Dengan kondisi lampu mati. Hujan campur angin campur petir gelap gulita ada sekitar empat lima orang bahas kiamat, masya Allah. Waktu itu saya ingat itu ya di warung kopi. Iya ya, ya, ya, Ternyata ya. di waktu itu Anda terketuk. Iya. Ya. Bagaimana tidak bahas kiamat waktu itu dia bilang itu ada satu orang teman itu yang bilang kalau umur dunia ini tidak lebih dari 1500 tahun dari situ saya langsung menghitung Masya Allah waktu itu kalau nggak salah 1440 hijriyah kalau dihitung betul-betul tinggal 60 tahun dari situ saya mulai terketuk hati Masya Allah ternyata selama ini saya salah saya salah jalan saya nggak mengenal agama saya nggak mengingat Allah saya Islam tapi Islamnya cuma ya maaf cuma di KTP saja itu awal saya setelah itu setelah kejadian itu bahas panjang masalah kiamat dari rumah itu sekitaran dua malam saya nangis terus itu. saya memikirkan diri saya Ya Allah ini zaman sudah akhir kalau betul ini dunia umurnya 1500 tahun saya bagaimana tobatnya sekarang kalau dihitung tinggal 60 tahun. Saya berapa puluh tahun saya enggak sholat, enggak puasa, sama orang tua durhaka. Bagaimana? Itu yang awalnya saya ada di situ langsung berusaha mencari ilmu dan alhamdulillah ini saudara saya ini mau menuntun pelan-pelan pelan walaupun saya orangnya keras dan jiwa pemberontaknya masih kenceng diajak allah akbar, allah akbar, ayo sholat di sini ayo sholat dulu tinggalan eh. dari situ mulai belajar saya diajak sholat terus di alhamdulillah waktu juga waktu ada pengajian ya di kandangan ya ya saya ditawari ayo kalau sampean mau belajar islam yang benar ayo ikut aku ngaji ikut saya ngaji ke kandangan nanti kalau sampean cocok boleh dilanjut dan Alhamdulillah kalau nggak cocok juga nggak apa-apa ya, Masya Allah sampai segitunya menarik orang itu ya kejar Ustadz Afroki ya waktu di belum waktu di... itu usahanya Ustadz, Ustadz, Ustadz Mustafa oh, uh, Ustadz Mustafa ya? Ya. Ya, ya, ya, ya. Pak, Pak Ustadz Afroki kan akhir-akhir ini ya, ya. itu dari sana semakin kaya dapat kajian itu seperti ditonjok, gitu. oh. betul, seperti ditonjok seperti aduh babak belur pokoknya pulang itu. jadi kayak petinjung ya betul <laughs> kok sampai Bapak mm -mm. Ya, jadi tausiah tausiahnya Ustadz apa namanya nasihat nasihat itu masuk semua ke dalam hati pulang itu merenung terus ini ngaji kok salah terus. Tapi dari situ saya ketagihan, ikut kajiannya waktu itu di Masjid Atakwa. Atakwa ya. Ketagihan, ketagihannya begini, saya kepingin berubah, di situ saya menemukan ilmu agama yang benar-benar saya rayakan masuk di hati. Benar waktu itu. Jadi waktu itu Anda benar-benar serius? Iya. <tuh> <tuh> ya Alhamdulillah sambil berjalan ada teman yang mau menasehati pelan-pelan sabar Alhamdulillah dapat teman satu ngajak sholat teman satu ngajak kajian ngajak, terus yang dimasukkan terus agama agama agama masuk Alhamdulillah dari situ mungkin Allah sudah menunjukkan jalannya ini lo jalanmu ini lo jalanku ikutilah jalanku itu dari situ terus berjalannya waktu, tapi waktu itu saya waktu ikut anu kajian di kandang itu saya masih pang masih semua. pakai ya, Rambut saya. masih mohak dan hmm. mungkin kelihatan ini masih lebar, ini juga Masih pakai ada pipa parah, para ya, <laughs> ya masih nakal belum <laughs> belum bisa ya, 100 persen lah walaupun sekarang pun ya belum bisa lah 100% tapi Alhamdulillah sudah bisa berusaha terus dari kajian itu kajian itu terus yang dibahas agama agama agama agama agama agama terus saya masukkan pelan-pelan walaupun ada pemberontakan karena secara otomatis memang dari awal udah bertentangan dengan saya sebelumnya. Dari selama kehidupan saya hari sebelumnya sangat-sangat yeah. bertentangan. Yeah. Iya, gitu. kayak contoh begini, yeah. contohnya kan untuk sholat. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Untuk oh. Rasulullah sendiri kan, apa namanya, sholatnya kan, langsung kalau saya pelajari kan Rasulullah sholatnya enggak pakai usholi sholat. Oh. Nah, dari situ <laughs> saya berontak. Loh. Nah, saya dari kecil dari SD pelajarannya begini terus yang saya ikuti yang mana lah saudara-saudara ini yang sudah Alhamdulillah mengerti faham agama, sholat langsung Allahuakbar enggak pakai usholi enggak pakai Bismillah lagi ini, ini sholat apa mainan ini sama Allah kok enggak pakai niat ini. Dari situ, teman-teman mulai belajar. Apa mengajari? Diceritakan begini, loh. salatnya Rasul begini, loh. Begini, loh. Nah, dari situ, akhirnya saya juga belajar. Yeah. Terus dapat suatu omongan yang dari situ. Berubahnya, alhamdulillah, saya langsung drastis. Uh, Allah menurunkan Islam yeah. itu. Uh, apa namanya, Hmm, melewati Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi jadi semua Islam itu ada di Nabi Muhammad yeah. disampaikan kepada umatnya lah kalau sampai enggak ikutin Nabi nah, terus sampai lo ikutin siapa sedangkan yang bikin pahala Allah wakilnya di dunia utusannya Nabi Muhammad nah, kalau sampai enggak ikutin Nabi Muhammad nah, terus bagaimana sholat sampeyan? apa diterima segalanya dari situ akhirnya saya belajar, belajar, walaupun dalam hati masih pertentangan, wudhu masih inawah itu, wudhu al, begitu, sholat masih ya begitu, sholi, fardol. tapi pelan-pelan saya belajar sambil menata hati mana yang benar sambil berdaya Allah jika memang ini jalan yang benar, mudahkan hambamu untuk melaksanakannya itu awalnya Dua, di waktu selesai terus berdoa untuk ya. menyebarkan menunjuk, ya pelan-pelan ya, lah waktu itulah tapi Alhamdulillah ada lingkungan teman-teman yang mendukung walaupun awalnya sih Kayak awal-awal saya hijrah, mengenal agama ini yang benar, ya. ya otomatis mulai dari teman, terus tetangga, bahkan saudara, istri itu pun menolak. Bertentangan. Iya pasti. Tidak seperti biasa gitu. Iya, misal mulai mengerti apa namanya, celana cingkrang isbal oh, oh, oh, oh. kalau isbal kan apa namanya eh, di tarak. neraka itu ada yang bilang ya itu terus itu, itu ya, ya, ya. kelompoknya ini kelompoknya itu ormasnya ini ormasnya itu nah, sampai ada sendiri tidak seperti itu iya itu? betul lah ya awalnya kopeng sih panas kalau dibilang <laughs> begitu ya Wah, sampai ini kebablasan. kaya wong Arab, Pak. lho repot, Iya, koyo wong Arab. waduh ini terus. Waktu itu saya ilmunya juga belum dapat, terus saya tanya, lho ini hukumnya Isbal ini bagaimana, terus penerapannya bagaimana, pelan-pelan teman mulai apa namanya menunjukkan dalilnya ini loh ini loh, ini loh jadi kita beragama itu ada tuntunannya bukan sembarang anut grubyuk kalau orang Jawa itu bilang jadi ikut-ikutan enggak, agama ini sudah jelas sudah sempurna dan Allah mematikan Nabi Muhammad itu sudah disempurnakan agamanya, jadi nggak usah nggak perlu ditambahin nggak perlu dikurangin itu yang jadi motivasi saya untuk berubah dan e, mencari ilmu yang benar-benar ya, iya ya, itulah ya. mungkin dari perjalanan Anda selama ini mungkin ada suatu pesan untuk teman-teman yang dahulu mungkin yang masih menjadi maaf pangker mungkin ada suatu pesan untuk beliau-beliau agar supaya ya, para ya. kali bisa hijrah kecelan yang benar oke okay, Alhamdulillah uh, untuk teman-teman yang masih di komunitas Pang, saya juga enggak berani bilang apa-apa cuma beraninya bilang ayo kembalilah kalau memang KTP masih bertuliskan Islam carilah Islammu kalau kita menurutin pengalaman saya pengalaman saya saya nggak nggak berani bilang pengalaman orang lain saya waktu di jalanan dulu sampai ada tiga hari, empat hari nggak mandi Terus kalau mau sholat bagaimana sama terus orang tua bagaimana pikiran orang tua, kalau anaknya di jalanan ngamen, Terus bagaimana kita pikirkan sampai situ. Uh, kasihan orang tua. Kembalilah kepada orang tuamu dan kembalilah kepada Allah. Carilah jalan yang lurus. Enggak ada gunanya ngamen di jalanan, terus mabuk-mabukan, buat apa? Merusak diri. Enggak ada gunanya. Kembalilah. Ya. Jadi itulah sebuah perjalanan dari seorang pangker menuju hijrahnya yang sekarang mulai selalu ada kalau saya lihat selalu tampil selalu ada alhamdulillah di majelis ilmu Aani. dan saya sendiri sangat iri kepada beliau bagaimana beliau semangat beliau di saat-saat saat hijrahnya ini sangat semangat mendakwahkan Islam yang sebenarnya Islam Insya Allah. Semoga hidayah ini selalu tertancap kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Amin. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga hidayah ini selalu ada pada diri kita semua, Amin. khususnya, dan semoga beliau bisa istiqomah dalam menjalankan ya tuntunan agama ini yang benar. Sekian dari tim ponosalam mengaji. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh.